infeksi umbilikus ya, <SILENCIO> ya kita peralatan lokal ya, tali pusat dibersihkan dengan antiseptik kalhexiden <SILENCIO> atau iodium povidon 0,6% dengan kain yang bersih, kali sehari sampai tidak ada nanah lagi pada tali pusat, Pasal bersihkan tali pusat, dioleskan salep antibiotiknya, kuar hexidine, beta din, salep antibiotik ya. tiga kali sehari ya. sistemik dengan antibiotik oral ya. lalu ada kandidiasis mulut ya. ini kandidiasis mulut kita perbaiki status gizi jadi kebersihan oral kontrol penyakit predisposisi kita berikan gantian gantian violet ya. 1% Nomero 1 S2 Sampai 3 n Atau boleh juga kita berikan Larutan istatin eh? seratus ribu Sampai 200.000 ibu per mililiter Nomero 1 S2 sampai 3D Di titik satu, Oke okay.